Dua keahlian yang bisa bikin kamu kaya Kalau tekun ternyata ada dua keahlian yang berharga Membuat hidup lebih sejahtera dengan cara yang relatif mudah Bisa dikuasai oleh siapapun dan sesuai dengan pribadi Apabila kamu masih sekolah atau kuliah Wajiblah menguasai satu atau dua-duanya agar kehidupan kamu menjadi lebih mudah nantinya. Keahlian itu dialah satu: menulis. Sudah terbukti banyak orang terkenal yang dulunya pendiam atau introvert sekarang mampu hasilkan uang yang cukup banyak lewat kemampuan menulisnya. Bisa untuk modal beasiswa kuliah, biaya sendiri, modal nikah, beli rumah, beli kendaraan, empat, 4, ada 2, dan lain-lain. Kahlian ini bisa dikerjakan tanpa harus ngantor.